Ini dia, Andy, anda belum kesini ya Saya sudah duluan, Endi. Gila <lain> Andy, ya, jangan Saya sudah duluan Apuun, <lain> apuun, apuun Assalamualaikum apu, apu, warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, <lain> <lain> Andy <lain> Di channel Andy Tech. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan, cuy. Oke, okay, uh, video kali ini itu sebenarnya saya nggak mau mereaksi ini, cuy. Saya nggak mau, gitu ya. Saya kayak apa ya, sakit hati, gitu ya. Tengok video ini, gitu ya. Melihat keseruan teman-teman uh, kita yang... Jalan-jalan ke Malaysia, Anton dengan Fikri. Aduh, saya kayak gimana, kayak hidupnya gak tenang gitu ya selama dia ada di Malaysia gitu Saya kayak rasa ingin terbang ke sana juga secepatnya gitu ya. Nah, apalagi mereaksi video-video mereka, cuy. Selama mereka ada di Malaysia, saya gak pernah mereaksi video mereka, cuy. Tapi saya pernah beberapa tengok live dari Fikri gitu ya. Dan kali ini saya nggak tahu tiba-tiba banyak aja yang komentar di video saya sebelumnya waktu saya mereaksi ini apa e, warung sepatu banyak teman-teman yang e, menyuruh saya untuk mereaksi video Anton yang datang ke rumah aduh aduh nyebutnya aja itu kayak apa ya saya kayak Sakit, sakit hati gitu jadi Anton dengan Fikri lebih dahulu datang ke sana gitu tengok rumah idola saya ketimbang saya pribadi gitu ya. Aduh, tapi tak apa cuy ya, tak apa demi korang juga karena nggak enak juga banyak yang request gak dikabulkan gitu ya. Tapi di sini saya cakap ya saya tak mengejar view di sini cuy, saya benar-benar ingin mengabulkan permintaan korang. yang tadinya video ini tuh sebenarnya ada di channel yang satu NDGR tapi karena peminatnya itu yang minta itu banyak di NDTK jadi saya buat di sini cuy. Oke cuy nggak usah berlama-lama lagi cuy ya uh, langsung aja kita lihat di sini ya uh, video dari uh, Anton ya yang mana nama channelnya itu adalah Indo React. Vlog ya, jadi khusus untuk vlog di sini cuy. Jadi korang tak usah subscribe lah ya, jangan <laughs> jangan di subscribe. <laughs> jangan di subscribe. <laughs> enggak enggak enggak, saya bercanda cuy, saya bercanda. Bantu support lah ya teman saya ini cuy, Anton ini uh, dia sudah bela belain gitu ya, datang ke Malaysia, uh, mereview beberapa tempat yang mungkin aduh. Kalau dilihat sakit hati gitu cuy ya. Oke langsung aja ya kita tengok video dari uh, Indo React Vlog. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy tiga dua satu. Boom. Ini dia. Oh, okay. Andy. Anda belum kesini ya. Saya sudah duluan Endi. <laughs> Gila di awal video nama gua yang disebut. Gue langsung berkaca-kaca gitu, cuy. Saya belum ada ke sana saya udah berkaca-kaca, cuy. Oke, <tul> uhh> <tul> guys. Kita ada di rumahnya Piramli ini, guys. Ini pusaka peringatan Piramli. 22 jalan dedap, taman Piramli 5.300, Tapak Kuala Lumpur, mantap. Selfie lo guys mantap, rumahnya Piramli nanti kita masuk guys ini apa? taruh, eh bawa aja apa ya emang? udah hampir dulu guys Woi banyak banget hampir nyantunnya usus <laughs> mana Fikri. Ini kawasan guys Oh itu dia. Zona di kawasan. Ini. Sorry <laughs> cuy, tadi iklan. Eh. Lagi fokus juga malah ditaruh iklan di situ ya. Tempat apa bang nama Mang? Ini nama daerahnya. Ini kawasan. Tapa. mana Fikri. Oh, Sibuk sendiri setapa. Fikri setapa di sini setapa. ya. Setapa. Oh iya, stop aku lumpur. Mantap ini guys. Waktu lawatan. Ahad Jumat. Aduh. Nomornya akan ditutup hari Isnin, kecuali masa cuti umum. Tuh, masuk percuma. Masuk percuma ya ya? peringatan Piramli guys. Rumah ini pernah di... Oh, uh, Ini Piramli. Gue, ini baru gitu gue merinding gitu ya. Ini lihat Anton nge-review ini gue yang merinding gitu. Gimana kalau saya ada di sana gitu ya. Haduh. Piramli Memorial. Oh, mantap. Yuk kita masuk, guys. Mantap, guys! <Gat> itu, itu, itu, Fikri. Oh, ada oh, teman juga di sini. Oh, oh, oh. Oh, Klasik banget ya, bangunannya, cuy! Uh, oh. pustaka uhtu! gila keren Uhtu! Ya. Wish masya Allah. Oh, keren keren keren tengok. Cuy, luar bang, luar luar ya, boleh, luar boleh. Oh, dilarang untuk ngambil gambar di dalam, cuy. <laughs> dilarang. Anton, Fikri dilarang. Lu bawa kamera, ngapain? Dilarang, cuy. Semoga aja nanti kalau saya ke sana boleh diperbolehkan gitu, cuy. Dalam, dalam kamera, dalam. Hah? Dalam kamera. Dalam kamera. Jadi tambah tinggi. Oh, uh, ini dia. Ini, bu, kita kita ini kayaknya yang tertulis di sini tuh. Oh ini judul-judul film, eh judul-judul ini cuy, lagu kali cuy semua ini. iya ya judul lagu dengan film kah? Tajuk filmnya tuh lagu itu. Aduh. Terakhir, akhirnya. Beb. Bikin, aku <tuh> Mantap. Deluxe. Lagu-lagu, cobalah review itu. Ini, ini, ini coba. Aduh, gimana sih yang nge-review ini? Coba tanya ini, ini kayaknya tajuk ini, tajuk film ini, cuy. Ya, taruh di situ. Ini tajuk film, gak tajuk lagu gitu ya. Mantap, <laughs> ngomong mantap aja. Ini sudah nonton. Oh, nama -nama film nama filmnya semua guys. ya? Baru ternyata baru, sih Ya, Ah, malah dipindahin kameranya. Gua masih ngurus, Oh, ada securitynya ya? Oh, itu security tadi di situ ya? Ini kenapa ya? Namanya bed? Datsun. Ini pacik mantap. <laughs> oh. Tulis nama. Iya. Yeah. Oh. Tulis nama dulu. Oke. Okay. Okay. Satu orang cukup ah. Oke, okay, siap. Satu orang cukup. Ah. Antoni, Anton. <laughs> Nanti boleh kasih potong daripada Indonesia. Oke. Okay. Oh, Buku di sini ni, dia nak tahu. Ini Indonesia. Nah, oke, okay. oh, <tihan> mantan ada di sini. Ah, boleh, ini. Oke, oke, ini apa ini? Tiga orang, tiga orang. Oke, okay, siap. Oh, oke, okay, terima kasih. Siap, sopan pula. Gitu ya. Sekuritasnya, sopan je. Kalau di Indonesia, <tehan> oke, <okay>. di <tuk tuk> depannya guys. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, apa? Oke, oke. Oke, Wih bangunannya ini boleh nah, di dalam tuh kamera aja foto-foto nanti aku fotoin guys ya Oh. Oke kita akan kalau di, di luar bisa ambil gambar maksudnya gambar dari segi apa namanya video kalau di dalam tak bisa video ya lebih ke gambar ini aja gitu ya masuk guys ke dalam guys Nah, waktu masuk itu sayangnya nggak bisa bawa kamera ya. nggak bisa record ya. Hanya bisa foto-foto guys. Jadi ini dia foto-foto kami sewaktu di dalam. Dan di dalam itu banyak banget ternyata guys. Peninggalan-peninggalan atau dokumen-dokumen dari Piramli gitu kan. Iklan lagi. Filmnya... Ganggu Enggak banget iklannya Dokumen-dokumen dari Piramli gitu kan Film-filmnya Set-set pengambilan gambarnya gitu kan Baju-baju Saloma Baju-baju Piramli Terus ada Uh ini real ya baju Baju dari Saloma ini cuy nah, Beca ya Beca juga ada di dalam sana Waktu film penari oh beca, ya, penari beca, jadi, beca ya, ini cuy. Seperti apa ya Seperti kilas balik film-filmnya zaman dulu gitu Di dalam oh, sini suka. juga ada Teater ya, ya. Ya, teater yang kecil Teater mini lah Untuk kita nonton film-filmnya Piramli zaman dulu Jadi kita sempatkan untuk nonton sedikit film piram Ada ininya sih ya Apa Apa sih sebutannya ini kalau di Malaysia ini uh, Karikatur Karikatur itu Ramli, film Madu 3 ya kita waktu itu nonton dengan Bang Azrin juga dengan Fikri dan ya keren banget di dalam sini ada tropi-tropi juga guys tropi-tropi piala-piala dia ya dan sejarah-sejarah filmnya ya memang luar biasa Piramli ini adalah legend legend sepanjang zaman lah ya Tidak wih ini, ini pengharkannya cuy aduh my favorite ini cuy Siapa sih yang gak kenal dengan Piramli cuy? Kenapa saya sangat suka banget dengan Piramli karena itunya cuy? Pandai bernyanyi, pandai membuat lagu, pandai berlakon, eh pengarah, eh semua seni, bela diri juga. Hmm. Yang berbau seni kayaknya memang sudah sudah, itu dia, itu yang saya suka gitu ya hentikanlah beliau ini keren banget di dalam sini guys. Oke, <laughs> malah muka dia yang ada di situ. Tapa ya sekali sekali ya munculkan muka Anton di channel saya cih. <laughs> Ini benar-benar masih Kayu yang sama pada waktu itu Atau memang sudah di oh. Pinggan Ini Bajupira Udah fikri tuh kayak kalem banget gitu ya Kayak nggak nggak terlalu wow gitu ya Gak tau kalau saya yang ada di sini tuh ekspresinya seperti apa sih nah ya, guys kemarin tuh kan kita beli koin di tempatnya museum piramid kemarin oh? guys Jadi dia kayak vending mesin gitu guys Keluar koin gitu kan Nah ini koinnya aku beli sama Fikri juga beli juga satu-satu ya Depannya ada gambar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 tapi ini juga keren, koinnya bagus. Ah ini wajib sih nih, nanti. Ya. Nah ini dia nih ya, kalau sudah dibuka. Hmm, ya lumayan berat juga sih, tapi... Kuningan itu ya? ya lumayan berat, ini, ini kayaknya apa ya ini ya? Bahan ini kuning kayak gini. Kuningan kali itu? Ini kalau enggak ditutup mungkin dia itu dia guys ngelupas gitu ya kuning kuningnya pasti hilang Wah keren banget ya Keren banget guys ini guys Kalau kalian ke museum piramid itu beli aja guys ini banyak di sana. Dan desainnya pun banyak guys Nggak cuman kayak gini Ada oh, banyak desainnya desain, desain yang lainnya Banyak desainnya Banyak desainnya guys Jadi kalau kalian kesana beli aja guys Bagus Insya Allah nanti kalau bau banyak duit saya beli semua anunya apa iya. namanya desainnya aja. ini rumah terakhir dia lah rumah terakhir di geram mantap jabat di sini tapi dirawat banget ya Bang iya hmm. ada security terima kasih Pak Cik udah selesai Ini tetangganya piramil, tetangganya piramil. Kalau saya di sini <laughs> harus berlama-lama gitu sih. Bagus guys, tempatnya guys. Harusnya bikin satu sin. Mm -hmm. Ini dia, Andy Anda belum kesini ya? Saya sudah duluan, Endi. <laughs> <laughs> <Gila. laughs> ya, jangan. Saya sudah duluan. harus cium tangan saya. Ampun, ampun, ampun, ampun. Pengin nih nanti. Wah, itu, jabu, napu, napu. <g��anya> wow, itu keren juga tuh, ,やi. di angin I tuh, panas ya. Anjir, teman ya, guys, movie itu, guys. Ha, dia. katanya apa, Bang? Lagi sibuk bagaimana? belum ada waktu ya. Mau ke sini juga dia tuh, Bang malah gosipin saya, gosip. Jalan Bunga Rampai Ini, ini tadi tempatnya Piramli guys. Alhamdulillah sudah sampai. diajak sama Bang Azrin, mantap. Sampai di <laughs> kagur <ngelagur> lah. Itu <laughs> lah sampai masuk juga gila bagus dalamnya, masih terawat banget. Nah ini kayak ini kan zaman zaman zaman zaman punya rumah nih. Ah, nah, ya. ah, nah, Jangan main ini lagi Piramli. Tapi ini memang tak di itu ya, bagaimana? Di masuknya ya. tuh di di dibangun baru itu. Ah, itu dia yang gue pertanyakan tadi. Bangunan di sana itu kayak ini ya, kayak memang pada masa-masa Piramli dulu gitu ya. Oh, ternyata masih real itu ya bentuknya, desainnya cuy. Memang sengaja itu. Sengaja eh. Itu. Ah, merinding wah tadi merinding mulu ya baju nya dirawat tuh baju bajunya kan dia, ah, ya kan, baju bayang, tadi bayang. Itu, itu banyak lagi barangnya dia tukar tukar tuh dia tukar tukar oh perbulan uh, nih barang nih bulan depan barang lain oh barang, perbulan ada nah, mesin satu lagi pak dia memang nggak tak dia memang simpan ada tempat oh, simpan ya tempat simpan tadi guys sampai nd saya duluan ya sama Fikri, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> makanya ikut, Nd, nggak niri. Ya. <laughs> nggak niri. <laughs> <Okay>. <laughs> yeah, one, ini uangnya kan? ini. apa ada cih? halo, tega nggak mau harusnya kamu. <laughs> yeah. itu peralatannya macam <laughs> pakai bersambung juga cih. oh ini yang di candi ini cih, apa apa namanya Ooh, Guys, nih? batu Kev guys. Batu, ya batu Gila, itu batu ini cave, ya. apa namanya ya? Itu, batu tapan, ya, ternyata cuy. ini candi ya guys ya eh candi tempat apa sudahlah uh. oke okay, cuy itulah tadi video dari indoriad uh, vlog ya dari anton yang mana <laughs> di ending videonya ternyata mereka gosipin saya cuy ya <laughs> sakit Aduh, kayaknya memang niat banget gitu ya. Aduh, betul betul ya. Itu yang saya khawatirkan waktu mereka berdua ini dah, apa lebih dulu kesana cuy. Nah, saya pikir mereka nggak bakalan ingat gitu tempat Firamli ternyata. <laughs> Aduh. Ya ya, begitulah aja ya. Belum rezeki ya. Tapi saya usahakan banget ya. Kedepannya kita pergi ramai-ramai dan harus saya harus pergi ke sana cuy. Walaupun <tuh> aduh saya nggak bisa cakap apa-apa do, sakit hati banget gue. Ya iri hati ya semua orang itu pasti ada iri hati seperti itu. Tapi saya nggak iri seperti yang terlalu barbar gitu ya. Saya memang iri karena <tuh> Anton lebih dulu ke sana. Saya belum gitu ya. Saya belum cuy. Aduh doakan sajalah lah cuy ya semoga saya masih umur panjang dan diberikan sedikit rezeki dan bisa secepatnya ada di sana cuy dan memang saya niat ke sana itu nanti sama teman-teman yang lainnya lagi gitu cuy ya bisa jadi dengan Anton lagi dengan Fikri dengan camo uh, camojip camoji, camoji. pokoknya saya ingin rame-rame gitu ya supaya kesannya eh, apa ya kesannya kekompakan itu bisa nampak ya nampak bahwa kami itu sebenarnya uh, berteman dekat ya Walaupun kami belum pernah jumpa secara langsung cuy Kami belum jumpa secara langsung ya Saya pribadi dengan teman-teman yang lainnya itu yang sesama youtuber konten yang sama itu belum berjumpa langsung gitu ya Tapi kami sering uh, komunikasi aja gitu ya Oke cuy ya. ya saya sudah mengabulkan permintaan korang ya <laughs> Walaupun video ini nggak kelakar atau gimana, intinya di video ini tuh saya benar-benar nggak -benar mengejar view. Di video ini tuh benar-benar saya ingin mengabulkan permintaan kurang karena banyak yang request cuy ya. Dan saya juga sebenarnya tak mau tengok video ini cuy. Saya ingin melihatnya secara langsung gitu ya. Tapi mau gimana lagi cuy ya, mau gimana lagi. Tak jadi masalah cuy ya, tak jadi masalah. Intinya beda kalau kita tengok secara lewat di Youtube dengan secara langsung ya saya ingin men itu secara langsung tapi kayaknya di sini yang di kolam lumpur ya belum yang rumah rumah apa namanya rumah panggung piramli cuy nah itu dia <laughs> mereka belum ke situ saya harus ke sana <laughs> saya harus ke sana cuy oke dan mungkin itu aja cuy ya kalau ada pun salah kata saya mohon dimaafkan ya dan jangan lupa cuy ya terakhir jangan lupa follow teman saya ini cuy ya Anton uh, ini channel baru dia namanya uh, ini ya uh, Indoria vlog ya, jadi di sini dia akan Perbanyak video-video tentang vlog gitu ya, keindahan yang ada di Malaysia bisa jadi keindahan yang ada di Indonesia pun dia akan upload di situ cuy. Dan saya pun rencana akan membuat hal yang sama gitu ya. Saya nggak selamanya ada di sini aja gitu ya. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.